Jangan lupa untuk mensupport Lesti di ajang SCTV Music Award 2023. Support Lesti ke di SCTV Music Award, vote melalui SMS dan setiap 15 menit sekali di aplikasi video setiap hari. Like di media sosial Facebook, Instagram, Twitter. Yuk sama-sama kita kompak. Sama-sama kita solid support yang terbaik buat Lesti mudah-mudahan Bunda Lesti bisa borong Piala penghargaan di SCTV Music Award. Semangat untuk keluarga kuno Yakin? Optimis? Bismillah Menang piala penghargaan Amin Kemudian juga persahabat kita lihat di postingannya Bibi Indi setengah jam yang lalu Bibi Indi mengunggah potret keluarga Besar di Cianjur Masya Allah dengan memakai tentunya gamis Yang sama Kapal persahabat ya Ternyata kapalan yang dipakai oleh keluarga besar lesti di Cianjur ini juga tentunya brandnya dari Nubi. Wow ini keren dan cantik banget banget. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bibi Indi. MasyaAllah berakal Allah. Syukuron untuk gamis Kapalnya nubi.co.id. Oleh posts katanya tuh Allah Mama mudah-mudahan selalu sehat ya. Semuanya selalu sehat, bahagia dan semoga selalu rahmi. Tetap terjaga dan terjalin dengan baik Selain bumi indi persahabat ya Mama Kejora pun mengunggah potret terbarunya Wow cantik banget ya Mama Masya Allah Sehat selalu pokoknya untuk Mama Mudah-mudahan Tentunya selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Dan semoga selalu bahagia untuk Mama Kejora Potret di rumah Ciancer nih Mama Kejora Hingga banyak sekali persahabatnya komentar-komentar positif yang diberikan Diantaranya dari Soni Rinaldi, mengatakan, Masya Allah, Mama Kejora cantik banget, katanya itu. Ada juga bersahabat tanggapan dari Eka Karisma, cantik Nian Mama Kejora, saya sehat ya Mama, beserta keluarga ya, amin. Ada juga bersahabat komentar dari Ramlah 16 Malam, mengatakan, Masya Allah, selamat lebaran, maaf lahir batin, saya selalu Mama Kejora, bahagia bersama keluarga tercinta, dan lestarikan, dan abang fatih, amin insyaallah maket ya, ya. mudah-mudahan doa baik dari kalian dijabah dan dikabulkan oleh allah subhanahu wa taala amin semangat untuk kita semuanya berikutnya persahabat kita lihat juga nih vitamin bahagia disuguhkan lewat channel youtube lasser entertainment vlog terbaru sedang di di channel le persahabat ya kita melihat Tentunya kebersamaan keluarga kecil Leslar, Al-Fatih lagi diuyul-uyul di bersahabat ya. Aduh, ada aja aksi lucunya dari Papa Bi dan Al-Fatih. Memang tentunya mereka ini selalu bikin kita bahagia. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bahagia, dan mudah-mudahan pokoknya apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan. Begitu banyak juga bersahabat ya, tentunya komentar yang diberikan oleh para fans diantaranya dari sental putih bilar sepertinya bakat menyanyi bunda nurun ke abang katanya persahabat ya ada juga tanggapan dari happiness591 lucu banget lihat pas dia jijik karena Angel kulit anggur tuh persahabat yang belum menyaksikan langsung yuk fullnya ada di channel youtube ls entertainment support yang terbaik mudah-mudahan ls semakin sukses dan makin berkembang kemudian kita lihat juga persahabat untuk outfit abang L Dimulai dari harga baju kaos Itu mencapai 3.300.000 rupiah Dan untuk celana bosnya abang L Yang dipakai itu mencapai 2.742.396 rupiah Wow Harganya aja fantastis banget persahabat Berkah-berkah semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Berikutnya, persahabat, kita lihat juga di storynya nya satu jam yang lalu nih, persahabatnya AB ini lagi motoran. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga besar Leslar tentunya rukun dan selalu bahagia. Kita masih menunggu cidukan terbaru dari Leslar family. Tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bilar tentunya.